Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik pada video kali ini kita akan membahas kunci jawaban di halaman 142 Bahasa Indonesia kelas 4 baik kita akan jawab langsung setelah membaca cerita bertualang di Sabana Sumba jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini Kalian boleh membaca lagi cerita tersebut untuk lebih memahaminya Nah jadi untuk menjawab tiga pertanyaan ini diantaranya ada A, B, dan C Kita akan jawab sesuai dengan yang ada di cerita Baik, kita akan jawab ketiga soal ini di slide berikutnya Soal yang pertama, atau soal A, bagaimana menurut kalian cerita bertualang di sabana Sumba secara keseluruhan? Baik, kita di sini diminta untuk memberikan ide atau eh, pendapat tentang cerita bertualang di sabana Sumba. Jawabannya, teks bacaan bertualang di sabana Sumba adalah bacaan yang cukup menarik. Pada teks ini ditunjukkan tentang sebuah rencana liburan yang dirancang jauh-jauh hari, karena tokoh aku perlu menabung untuk mewujudkan rencana liburannya ke Sumba. Kita lanjut ke soal berikutnya. Apakah judul cerita sudah menggambarkan isi cerita? Nah di sini kalian ditanya apakah judul yang ada di dalam cerita tersebut menggambarkan isinya Kita akan jawab belum Karena judulnya berpetualang di Sabana Sumba Namun isi paragraf belum menceritakan petualangan dari tokoh saat di Sabana Cerita berhenti di fakta bahwa petualangan tokoh baru akan dimulai besok hari setelah semua persiapan untuk berkunjung ke Sabana sudah dilakukan. Soal yang ketiga, atau soal C, bagaimana pendapat kalian tentang ilustrasi pada cerita ini? Ilustrasi yang menunjukkan bahwa tokoh aku dan Arman sepupunya. Menunjukkan interaksi dengan kuda-kuda liar Sumba meski hal itu belum terjadi Gambaran ilustrasi ini mungkin merupakan bayangan dan imajinasi tokoh aku tentang liburannya di Sumba NTT